Masya Allah, ini jadi ini ngantri sabil ini jadi ngantri makanan gratis nih. sampai rusuh kayak gini. Masya Allah, tabarakallah, ramai sekali, ramai sekali tuh dibagikan tuh ada tuh jadi makanan gratis ini. Wah itu rusuh banget ya. Jadi ini berada di bawah tower ya kan tower jam-jam tuh. Lihat ke atas ini ada tower jam-jam. Ini di bawahnya ini. Coba lihat. Antri Tajil, eh bukan Tajil, makanan gratis Sabil. Wah ramai sekali, ramai. Numpuk Banyak pekerja Pekerja Pekerja ya, so di servis Proyek juga banyak tuh Malu-maluin aja tuh Wah rame tuh dikejar Terus itu tuh orangnya dikejar tuh ramai sekali itu Wah itu rebutan Rebutan kemanapun dikejar terus wah itu tuh, itu jus itu itu biasanya ya itu jus askan itu, jus kalau di sarika saya udah bosan jus kayak gitu kan bikin, wah itu dikejar terus, itu dikejar antusiasnya itu terhadap sabil, makanan gratis itu luar biasa gitu kan di. Karena pasca corona itu, sabil nggak ada di sini. Gitu kan, sekarang mulai ada lagi kan, udah agak normal lah. Dan mereka masih tetap aja mengantri, gitu. mengantri kan menunggu, kan jadi bertahap gitu kan. Ada lagi, ada lagi, terus ada gitu sekarang mah di sini yang tadinya makanan apa toko makanan udah jadi toko toko toko apa kosmetik lah toko emas lah toko segala macem lah toko barang-barang gitu maksudnya jadi bukan toko makanan lagi jadi diganti pasca corona itu rame sekali It, itu padahal sangat panas itu mereka bela-belain ngantri di tempat panas seperti itu sekarang itu suhunya sekitar 48-49 derajat mereka bela-belain gitu di tempat panas kayak gitu, gitu kan, nunggu kan nunggu makanan gratis Masya Allah, kabar Dan seperti inilah kondisi dan keadaan Mekah sekarang. Ini di bawah tower jam-jam ini, rame seperti biasa, banyak merpati di sini, itu kan. Dan jamaah Indonesia juga udah mulai banyak. Sudah mulai banyak Berdatangan Tuh ngantri lagi itu Jadi bertahap Ntar ada lagi Ada lagi gitu kan Biasanya itu Orang kaya Orang Saudi lah gitu kan Orang Saudi kan beli kan ke tokonya itu jadi berapa porsi gitu kan. Terus disuruh dibagiin sama orang-orang kayak gitu. Rame. Dan jasa pendorong juga udah mulai banyak sekarang dulu sempat dihentiin Corona itu jasa pendorong itu 300 real itu lumayan jadi tawap pesai 300 real kalau orang indo tapi kalau ke mereka ya mungkin sekitar 500 realan sekitar sejuta 800-500 real itu 300 real itu sejuta lebih Alhamdulillah, masuk ke paruh bawah, sangat menyenangkan hati. Suasananya ramai, seperti dulu lagi, gitu kan, tenang. Proyek nih pemburu sabil, jadi mereka menunggu sabil gitu. kalau udah ada mereka ntar mungkin akan lari terus ke situ berebut gitu, kayak gitu mungkin. tuh ibu-ibu orang Indonesia tuh keren-keren pakai, pakai apa pakai gitu. apa? Masya Allah, tabarakallah. Ya seperti inilah keadaan Masjidil Haram Mekah sekarang gitu. New Masjidil Haram tuh sama tentara atau di bawah tuh apa itu buat dibagiin atau apa bukan buat makanan dia sendiri. Mas ya Allah Dan saya akan terus jalan ke sana. udah mulai kembali normal sekarang kembali normal sudah mulai menjelang hajian mungkin ini ya jamaah ada juga jamaah hajian itu Nah, kameranya goyang, kameranya goyang jelek. Itu ada juga orang Indonesia yang mau menjalankan umrah. Siang hari seperti ini Akan nah, di malam Ini di siang hari Ya di samping panas Tapi siang hari itu Ya cukup Agak sepi Wah gitu. ini lagi pembangunan Jembatan ini nah, Dibuat lagi jembatannya Bagaimana merasa durasinya udah 9 menit lebih ya, jadi jangan terlalu panjang karena ngebuatnya ngeboarding sampai di sini saja dan sampai berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh